C tadi enggak bitin, Pak. Oh, saya tahu, pak. Yang enggak pakai helm yang tiga tadi, Pak. Udah nyusut, nah, Pak. Dan saya Pak. Hah? Belum lagi saya saragia. Lantaran saya kan baru sebenarnya ah, Enggak apa Pak. Nah. Hah, menurut Ambil dulu Bapak Hah? Ya. nggak ah, ini, Pak. Mia, ini, ini. Udah, udah. Pak, pak, pak. Udah, udah, udah, pak, pak, pak. Udah, pak, Pak. Pak. Udah, pak, pak. kami apa itu, itu, itu, itu, itu pak pak nah, nah, nah. ha itu pak di pak. pak pak hey. pak tilang itu itu stop itu pak pa, start. Pa, start it, pak pa, stop sudah itu tunggu pak dulu sampai yang berani pak satu saya itu pak tadi Bapak ini tadi dilang Ya saya dilang Dilang Dilang di depan saya Dilang di depan saya Nah, dilang pesan saudara ini Udah Tidak nah. Tidak jawab dulu pertanyaan saya Kendaraan nah. tadi Mana? Ya eh, sudah, tenang Penang toh. Hah? Pak Ibu-ibu tadi tidak pakai helm pak Kenapa tidak ditilang? Tidak mana pak? Hah? Pak? Ibu-ibu tadi tidak pakai helm pak. Kuji, ya, pak? Pak Saya tanya Ibu-ibu enggak, Ibu -ibu enggak ya. pakai helm tadi, Pak? Pak? Pak, sini lo. Pak. Ya, Bapak. Ibu-ibu enggak pakai helm tadi. STNK Bapak sudah mati ya? Pak. Ya. Ya. Ibu-ibu yang enggak pakai helm tadi enggak, enggak ditilang, Pak. Pak. Pak. Ya, Pak. Ibu-ibu pak. ya, pak. yang, yang pakai. Tahan yang... pak. Pegang dulu, Pak. Nanti, jawab dulu nah, pertanyaan ya. saya. Itu salam Bapak sudah jelas ya, si MTK yang saya. Ya, saya akui. Tapi ibu-ibu tadi ngapa enggak ditilang, Pak? Sama yang bonceng tiga? Yang sama yang bawa miyak itu, Pak. Tong, oh? Pak, sama yang bawa miyak itu. Enggak pakai. Siapa ya, nama, Pak? Firpan. Pak. di mana, Pak. Pak? sama yang bawa miyak itu. Pak. Pak. di mana, Pak? Sama yang bawa miyak itu gimana itu, Pak? Pak. Sama, dimana, Pak? sama yang nggak bawa miyak itu, itu, ya? itu gimana itu, Pak? Pak. Yang bawa miyak. Pak. Tanggal, tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? Pak, Tenggol. Tenggol. Tenggol. Pak, Cak, yang bawa mie itu apa? gimana, Pak? Kartu IP ada. ada Pak. Pak, Pak, yang bawa mie itu gimana? Pak, Pak, Tenggol, Pak. tak jawab dulu saya, Pak. Saya bagus-bagus tanya. Bapak saya jawab tadi. Pak, yang bawa mie itu gimana itu, Pak? Pak, yang bawa minyak enggak pakai helm, satu. Kedua, ada ibu, -ibu tadi pakai dinas enggak pakai helm, lepas. Ada yang bonceng tiga, Pak, enggak pakai helm lagi, lepas. Ada apa itu, Pak? Pak? Oh, Pak. Jawab saya, Pak. Pak, jawab saya dulu. Pak. Pak, jawab saya dulu. Ini, Pak. Pak. Ya kok enggak ditilang? enggak, saya nanya. Hak ha, saya bertanya ada, Pak? Nanti, nanti, saya hak saya, saya, ha, saya ya. bertanya Pak ada? Saya ya. Hak saya bertanya ada Pak? Mulai dari tadi saya bertanya Pak. Ibu-ibu tadi udah di stop, ngapa nggak ditilang Pak? Pak, Pak, ibu-ibu tadi ngapa nggak ditilang Pak? Pak, ibu-ibu satu satu Pak Mia nggak pakai helm, nggak driken driken itu legal itu pak, tapi nggak ditilang pak, Ngapain nggak ditangkap pak? Nah, pak, pak, oh pak, saya nanya, pak saya nanya, itu udah pada ada saya, saya selesai, pak, nanti kendaraan saya, saya saya ditinggal di sini pak, nanti iya, pak. angkot yang pak. mengayomi itu gimana pak? Mengayomi, melayani masyarakat dengan baik itu gimana itu pak? Pak. Ah, itu Pak lagi. Enggak pakai helm. tengok coba, Pak. Ah, tuh, tuh. Tuh, ha. Ah. Ah, lewat. Pak. Kenapa enggak ditilang, Pak? Masih berdiri kok anggota di sini. Hah? Pak. yang tadi di stop itu, Pak. Ha, ah, ini lagi, Pak. Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Ah. Pak, Pak, Pak, itu, ah, ah, ah. Pak, ha, ha, Sudah selesai, Pak. Kita rapi, Pak. Sudah selesai, pak. pak. Pak. saya nanya. Itu kok Eh bang pilih itu namanya Pak. Hei, Pak jawab dulu saya. miak tadi gimana Pak? Hah, Pak? miak tadi gimana pak, itu Pak? Hah, pak? Pak, pak? pak? miak tadi gimana itu Pak? Pak yang nggak pakai helm itu gimana itu Pak? Hah, ya. Pak? Yang nggak pakai helm itu yang gimana yang Pak? pak? Yang itu yang gimana, yang pak? Ya. Benar bermotor saya tanya. Pak? Iya kan Pak? Pak, saya nanya. Ah, itu, Pak. Ada, ada itu, Pak. Ah. Ya, tangan, Pak. Yang satu, Sena, saya, pak. Senanya, Pak. Tangan, bagus, pak, bagus, ya. Pak. Tangan, Pak. pak tangan, ya. Pak. Duh, pak kena Enggak pakai helm itu gimana, pak Yang pak. pak. pak. nggak pakai helm itu gimana, Pak? Pak. Yang ah, nggak pakai helm itu gimana, Pak? Pak. Itu, Pak. Aduh. Pak, ah, lewat, Pak. Ah. pak Ngapain itu, Pak? Pak, saya nanya dulu. Turun ke Pak. Turun di tangan ya Pak. Itu sepeda-motor, Pak. pak setan Ya, ikut persidangan Pak, tanggal dua bulan delapan. Oh, iya, nanti aja Pak, dibayar aja Pak ya. Nah, itu, Pak, ambil, Pak. Pak, sananya itu aja dulu. Kami udah selesai, Pak. Ya. Ini, ya. yang tadi belum selesai. Oke, Pak. Lalu, Pak. Nih, Pak. nanti ya diurus Pak, ya Caranya ya, dulu. Oh, no, nanti baru, nanti Pak, nanti. Pak. dulu. ini, aku ini perlindungan anak ini. Pak nangis anak nggak punya perasaan polisi nggak punya perasaan ini Nah, tuh, tuh, tuh, nangis nangis nggak apa-apa ah biar nampak ke Polres nanti ya ya ah itu bisa sana aja nya pak jatuh dulu saya pak jawab dulu jawab dulu saya sini, pak jang, bapak, cewek tadi ayo, udah di stop, gak pake ayo, pak, ayo, enggak nggak pakai helm pak nggak ditangkap pak ayo, nah, ayo. ini dibiarkan menangis oleh polisi ditilang mau sekolah ini nah. ayo, ayo. pak mau nanya itu aja sini, satu. pak saya nanya pak ayo, sini. Apa, apa. sananya itu jawab dulu saya pak apa, ya, ya. pak Pak sananya itu balas, pak. Sananya dulu pak Sananya dulu pak Bagus bagus saya bertanya pak